Halo sahabat zodiak 48 kembali lagi berjumpa saya di video ini yang membahas tentang pasangan Scorpio dan libra secara umumnya namun sebelum menonton videonya langkah baiknya buat buat kamu yang baru datang silahkan Klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan notifikasi video ramalan berikutnya dan terkhusus buat kamu yang punya pertanyaan silahkan hubungi admin kami yang kontaknya tersedia di kolom deskripsi baik sebelum keramalannya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 tujuannya adalah membantu saudara-saudara kita yang kurang mampu menghadapi situasi lockdown yang terjadi saat ini di daerah ataupun di lingkungan serta di negara kita ini baik untuk mempersingkat waktu kita langsung saja mengambil kartu kepada seorang Scorpio secara umumnya tentang hubungan asmaranya dan setelah itu kita akan mengambil kartu hubungan asmara secara umumnya kepada seorang libra jika kartu waspatahnya sudah kita dapatkan kini saatnya kita mengambil kartu support ataupun energi yang didapatkan oleh seorang Scorpio dan seorang libra secara umumnya pertama kita akan mengambil kartu support energi kepada seorang Scorpio secara umumnya Dan selanjutnya kita akan mengambil kartu kesimpulan kepada seorang Libra secara umumnya. Setelah kartu support ataupun energinya kita dapatkan, kini saatnya kita mengambil kartu kesimpulan atau kartu yang terjelas suatu hubungan asmara antara Scorpio dan Libra secara umumnya. Pertama kita akan mengambil kartu kesimpulan kepada seorang Scorpio. Dan selanjutnya kita akan mengambil kartu kesimpulan kepada seorang Libra secara umumnya. Baik, setelah kartu asmaranya dan support serta kartu kesimpulan sudah kita dapatkan, kini saatnya kita membuka dan membacakannya. Pertama untuk kartu seorang Scorpio secara umumnya adalah Six of Cup ataupun enam piala. Secara umum ini diartikan suka berbagi pengalaman kepada orang lain ataupun suka memberikan ide-ide kepada orang lain termasuk kepada seorang pasangan. Di sini asmara seorang Scorpio akan memberikan masukan kepada seorang Libra dan memberikan petunjuk kepada seorang Libra bagaimana menjalani hubungan asmara dengan Scorpio yang baik sehingga menuju jenjang yang sangat bagus ataupun sehingga menuju kebahagiaan. Di sini Scorpio suka berbagi cerita kepada seorang Libra ataupun pasangannya sehingga seorang Libra di sini akan merasa mengingat-ingat masa lalunya ataupun membandingkan seorang Scorpio dengan masa lalunya. Di sini kelihatan juga bahwasanya seorang Scorpio sedang membantu seorang Libra untuk berjuang melupakan masa lalu yang merupakan mantan seorang Libra. Di sini yang paling dominan antara Scorpio dan Libra adalah Scorpio karena di sini Scorpio berperan sangat aktif ataupun berperan sebagai benteng ataupun batangan di dalam suatu hubungan asmara mereka di sini Scorpio lah yang menjadi penuntun hubungan asmara antara pasangan Scorpio dan Libra secara umumnya di sini juga kelihatan bahwasanya Scorpio suka berbagi cerita kepada teman-teman ataupun saudaranya karena seorang Libra sedang berjuang melepaskan masa lalu dengan kehadiran seorang Scorpio. Di sini juga kelihatan Scorpio meminta bantuan seseorang. Bagaimana caranya agar seorang Libra melupakan masa lalunya dengan kehadiran Scorpio di dalam hubungan asmaranya. Dan untuk kartu support energi yang dapatkan oleh seorang Scorpio secara umumnya adalah King of Cup secara umum King of Cup diartikan seorang pria yang sudah dewasa ataupun senior ataupun juga bisa disebutkan seseorang yang sudah matang pemikirannya jadi di sini kelihatan seorang Scorpio secara umumnya akan meminta bantuan kepada seseorang yang sudah berpengalaman di dalam hidup ataupun sudah berpengalaman di dalam hubungan asmara agar membantu seorang Scorpio untuk mempertahankan hubungan asmara dengan Libra sehingga Libra bisa melupakan masa lalunya dan Scorpio bisa membantu seorang Libra melupakan masa lalu ataupun mantan yang sudah lama terjadi. Jadi di sini seseorang tersebut akan memberikan hubungan dan motivasi dan memberikan cara bagaimana tingkah dan langkah seorang Scorpio kepada seorang Libra sehingga Libra dapat melupakan masa lalunya. Dan untuk kartu kesimpulan yang didapatkan oleh seorang Scorpio secara umumnya adalah The work. Secara umumnya, the work diartikan kesempatan kedua. Jadi di sini kelihatan jelas bahwasannya seorang Scorpio suka berbagi ataupun berbagi ide cerita kepada seorang Libra sehingga Libra mampu melupakan masa lalunya dan Scorpio di sini sangat membantu ataupun sangat berperan aktif agar Libra melupakan mantan ataupun masa lalu yang datang kembali dengan dukungan ataupun motivasi dan petunjuk dari seseorang yang sudah senior di dalam suatu hubungan Asmara dan di sini kelihatan juga bahwasanya Libra mendapatkan kesempatan kedua dari seorang Scorpio untuk menjalin hubungan Asmara yang lebih bahagia dan yang lebih bagus kedepannya bersama seorang Scorpio Jadi di sini kelihatan bahwasanya kesempatan kedua itu merupakan milik seorang Scorpio untuk membuat Libra bahagia di masa mendatang selanjutnya kita akan membuka kartu kepada seorang libra secara umumnya dan kartunya adalah five of cup ataupun lima piala. Secara umumnya ini diartikan berjuang melepas masa lalu dan melihat peluang yang masih ada ataupun melihat harapan yang masih ada. Tiga piala merupakan harapan yang masih ada dan dua piala menandakan masa lalunya. Jadi di sini kelihatan bahwasannya Seorang Libra itu sedang berjuang untuk melepas masa lalunya, ataupun melupakan masa lalunya dengan kehadiran seorang Scorpio. Di sini juga, Libra melihat peluang yang masih ada kepada seorang Scorpio: apakah Scorpio akan membantu melupakan masa lalunya, ataupun Scorpio bahkan membuat seorang Libra terpojok di dalam masa lalunya dan selalu memikirkan masa lalunya. Dan di sini kelihatan juga bahwasannya seorang Libra menerima Scorpio sebagai seseorang. Yang tujuan seorang Libra itu tidak lain dan tidak bukan untuk melupakan masa lalu dengan kehadiran Scorpio. Di sini juga kelihatan bahwasanya Scorpio berperan aktif untuk membuat seorang Libra bahagia dan melupakan masa lalu yang sangat menyakitkan. Di sini kelihatan bahwasanya pasangan seorang Libra yang dulunya sangat membuat hati seorang Libra tersakiti ataupun di kategori diselingkuhi. Di sini seorang Libra juga sedang trauma ataupun fobia di dalam suatu hubungan asmara. Jadi, di sini Libra mengharapkan kehadiran seorang Scorpio mampu mengubah arah ataupun pandangannya terhadap hubungan asmara bersama Scorpio. Di sini, Libra mengharapkan seorang Scorpio memberikan kebahagiaan yang ia tidak dapatkan di masa lalunya, sehingga Libra bisa menerima seorang Scorpio di dalam hubungan asmaranya dan menjalin hubungan asmara yang akan lebih baik ke depannya. Dan untuk support energi yang dapatkan oleh seorang Libra adalah... Kenaik of Pentacle Kenaik of pentakel itu secara umum diartikan seorang pria yang usianya antara 15 sampai dengan 29 tahun. Jadi di sini kelihatan seorang Libra bercerita ataupun mencurahkan pengalaman buruknya di masa lalu kepada seseorang yang usianya 15 sampai dengan 29 tahun tersebut tentang hubungan asmara yang menyakitkan. Jadi di sini seorang pria tersebut akan Memberikan masukan dan arahan agar menerima seorang Scorpio untuk menjalin hubungan asmara yang lebih bagus ke depannya, dan di sini seorang pria tersebut mendukung seorang Scorpio dan Libra untuk menjalin hubungan yang lebih bagus, ataupun hubungan asmara yang sangat bahagia. Dan untuk kartu kesimpulan yang dapatkan oleh seorang Libra adalah strength. Secara umumnya, strength itu diartikan kekuatan di dalam kelembutan. Jadi jelas kita lihat bahwasanya di sini seorang Libra berjuang melupakan masa lalu, melupakan mantan, melupakan kenangan yang sangat pahit dan didukung oleh seorang kenaikan pentakel ataupun seorang pria yang usianya antara 15 sampai dengan 29 tahun dan memberikan motivasi masukan agar menerima Scorpio jadi seorang pasangan yang lebih bagus ataupun menerima Scorpio sebagai penghibur di hubungan asmaranya ke depannya. Dan strength di sini menandakan bahwasanya Kekuatan yang dimiliki oleh seorang Libra itu berasal dari hati ataupun kekuatan yang ia miliki adalah atas cinta kasih yang diberikan orang kepada dirinya sehingga Libra mampu berjuang ataupun mampu melihat peluang yang masih ada di dalam suatu hubungan asmaranya Jadi terlihat jelas juga di sini strength dia tunjukkan bahwasanya kekuatan yang dimiliki oleh seorang Libra bukan dari fisik melainkan kekuatan hati ataupun kekuatan batin. Jadi bisa disimpulkan di sini bahwasanya pasangan seorang Scorpio dan Libra, Scorpio berperan aktif dalam suatu hubungan tersebut untuk membahagiakan seorang Libra dan Scorpio membantu seorang Libra melupakan masa lalunya ataupun melupakan kenangan pahitnya tentang hubungan asmara. Dan di sini Kesempatan kedua tersebut adalah milik seorang Scorpio untuk membahagiakan seorang Libra di dalam suatu hubungan asmara dan itu didukung dengan kartu Strength, kelembutan hati ataupun kekuatan yang dimiliki oleh seorang Libra dan mau untuk melupakan masa lalu sehingga Scorpio di sini kesempatan yang dimiliki oleh seorang Scorpio tidak akan disia-siakan untuk membuat seorang Libra melupakan masa lalunya ataupun melihat peluang yang masih ada dan dukungan yang dapatkan oleh seorang Scorpio itu merupakan dari seniornya dan dari orang yang sudah berpengalaman di dalam suatu hubungan asmara dan kenaik open tackle di sini kepada seorang Libra bisa merupakan seorang sahabat ataupun orang yang terdekat dengan seorang Libra. Jadi disarankan untuk pasangan Scorpio dan Libra saling mendukung agar seorang Libra melupakan masa lalu ataupun melupakan kenangan yang pahitnya. Baik, mungkin cukup sekian dari saya tentang ramalan pasangan seorang Scorpio dan Libra. Secara umumnya semoga bermanfaat.